Halo teman-teman semua di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita wudong- Kiankun versi novelnya buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan lindong kalian bisa mengikuti spoilernya di sini dan buat kalian yang suka cerita Wudong Kian pun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin Oke kita mulai ya bab 726 kemenangan dan kekalahan desir Kejutan tiba-tiba muncul di dalam mata acuh acu Wang Yan. Namun, Lindong tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut. Matanya dingin saat dia dengan kejam menekan roda cahaya kemasannya ke tubuh Wang Yan. Cici-ci, -ci, roda cahaya emas membanting keras terhadap lapisan kutikula emas di tubuh Wang Yan. Percikan api seketika meledak saat suara yang menusuk telinga dengan panik terdengar. Retak. Ketajaman roda cahaya emas jelas telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saat percikan api keemasan bersinar dengan hebat, retakan mulai muncul pada Yuan Spirit Cuticle, yang memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Saat retakan muncul, murid-murid Wang Yan tiba-tiba berkontraksi. Yuan Spirit Cuticle melindunginya dan itu berkat itu, bahwa ia mampu bertahan dari tiga serangan habis-habisan dari tiga ahli tahap sembilan berbeda Nirvana Yuan. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa pakaian pertahanannya benar-benar akan menunjukkan tanda-tanda runtuh karena serangan Lindong. Kakak senior Wang Yan, kaulah yang telah kehilangan. Sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajah Wang Yan, senyum yang agak mengerikan muncul di wajah berdarah Lindong. Bang, setelah Lindong berbicara, Yuan Spirit Cuticle akhirnya tidak bisa menahan ketajaman Dragon Yuan Will lagi. Dengan suara keras itu hancur dan meledak terpisah, cahaya kemasan dengan cepat redup, sebelum menarik kembali ke tubuh Wang Yan. Ketika Yuan spirit cutikelnya hancur, Wang Yuan tiba-tiba meluncur ke samping, menghindari roda naga Yuan saat ia dengan marah menyapu. Namun, pedangnya yang tajam bersinar melewati dadanya, menyebabkan jejak darah ketika darah segar menyembur keluar. Gaya bertarung Wang Yan memang sangat kejam dan tercekik. Setelah menghindari pukulan membunuh yang tangguh, tinjunya terbang pada sudut yang licik dan dengan kejam menabrak Lindong. Bang, tinju Wang Yan sangat mendarat di dada Lindong. Lampu hijau dengan panik melonjak di tempat itu. Namun, karena kekuatan yang luar biasa dari kepalan tangan, itu menyebabkan darah di dalam tubuh Lindong bergolak keras. Hehehe, di hadapan tinju Wang Yan, Lindong terus tidak menghindar. Dia bisa merasakan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya. Namun, dia terus tersenyum. Bahkan, ketika digabungkan dengan wajahnya yang berdarah, itu benar-benar menyebabkan darah seseorang menjadi dingin. Wang Yan memang sangat menakutkan dan kejam. Ini adalah titik yang bahkan Lindong harus akui. Bahkan para ahli yang dari tahap yang sama akan diintimidasi oleh serangan habis-habisan yang berisiko. Namun, Gaya yang ia gunakan tidak mencapai efek yang diinginkan. Sepertinya kekejaman dan kejam di mata pemuda ini hanya lebih besar dari miliknya. Kamu mungkin ganas, tetapi dia bahkan lebih ganas. Oleh karena itu, setelah menerima tinju langsung wang yan, Lindong menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk memiringkan tubuhnya. Segera setelah itu, telapak kakinya menggeliat aneh ketika cahaya hijau langsung mengembun. Menggembungkan dan berubah langsung menjadi kaki naga hijau. Bang, lampu hijau menyembur di kaki naga hijau yang ganas dan dingin saat itu menghancurkan udara dengan keras. Seperti cambuk, ia dengan kejam menyapu dan mendarat di tubuh Wang Yan. Bang, suara yang dalam bergema saat tanah hancur berantakan oleh kekuatan yang dihasilkan. Adapun Wang Yan, dia terbang seperti bola meriam, menghancurkan puluhan batu raksasa. Wang Yan memotong angka menyesal saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak lagi bisa menolak ketika dia memuntahkan seteguk darah segar di depan tatapan kaget dari kerumunan. Desir, saat seteguk darah segar dimuntahkan, kekuatan Yuan dalam tubuh Wang Yan langsung berubah lamban. Namun, sebelum dia bisa pulih, dia tiba-tiba mendengar raungan yang menusuk telinga. Saat suara meningkat dalam volume. Ekspresi Wang Yan segera berubah sebelum dia langsung mundur. Dia mengangkat pandangannya dan dengan cepat melirik ke depan. Gambar setelah itu yang mirip dengan banteng mengamuk kurang ajar dibebankan ke arahnya dengan momentum yang menakjubkan. Tidak ada kemiripan bentuk atau gaya. Sebagai gantinya, hanya ada sangat kejam slam tubuh maksimum. Lindong saat ini benar-benar menganggap tubuhnya sebagai senjata, meskipun sepertinya dia bertindak tanpa berpikir. Itu menyebabkan seseorang menjadi takut akan keberaniannya. Bang, tubuh Lindong bertabrakan dengan kejam terhadap tubuh Wang Yan. Suara keras bergema di seluruh arena, menyebabkan semua penonton menahan napas. Dari jauh, Ying Huan Huan mengepalkan tangan seperti giok dan menggigit bibirnya. Meskipun dia tahu bahwa Lindong sangat sengit dan kejam dalam pertarungan, adegan di depannya benar-benar membuatnya takut. Tentu. Bukan hanya dia yang merasakan hal ini, bahkan Ying Xiao Xiao, Chen Zhen dan yang lainnya, memiliki wajah penuh keheranan. Tepat setelah tabrakan, kedua tubuh menembak ke arah yang berlawanan karena kekuatan rebound. Tubuh mereka menciptakan parit lebih dari 100 meter sebelum secara bertahap melambat. Aura yang awalnya sangat mengerikan di sekitar mereka mulai menjadi sangat lemah pada saat ini. Keduanya terluka parah. Seluruh arena hening ketika mereka menyaksikan kedua orang itu berjuang dalam upaya untuk berdiri. Hati mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar saat melihat darah segar yang menyelimuti tanah. Pertempuran ini terlalu pahit dan tragis. Wang Yan berjuang sejenak, namun, pada akhirnya dia tidak berhasil berdiri lagi. Dia menengadah ke langit. Darah segar menutupi seluruh tubuhnya saat dia terengah-engah dan terengah-engah, memancarkan aura yang berbau darah. Namun demikian, dia dengan tegas menatap sosok di kejauhan dari sudut matanya, yang juga berjuang untuk bangun. Namun, sosok itu jelas telah menghabiskan seluruh energinya, dan juga tidak dapat berdiri setelah berjuang untuk sementara waktu. Kami berdua telah kalah, kamu juga tidak bisa mengalahkanku, Wang Yan bergumam parau dari sudut mulutnya. Bang, namun, setelah dia berbicara, sosok di kejauhan mulai bergetar bergetar dan berayun saat dia berdiri. Darah segar menetes dari tubuhnya dan mewarnai lantai di bawahnya merah. Wajah lindung ditutupi oleh luka dan rasa sakit yang akut di dalam tubuhnya menyebabkan penglihatannya menjadi buram. Namun, dia dengan keras kepala berdiri, dengan keras kepala menolak untuk jatuh. Berbalik, dia bergoyang dan berayun saat dia berjalan menuju Wang Yan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Melihat pria yang berjalan selangkah demi selangkah di arena dengan senyum yang menggantung di wajahnya sambil benar-benar basah darah. Mata Ying Huan-Huan memerah tanpa sadar. Dia terus mengepalkan giginya dan akan melangkah maju. Ketika dia dihentikan oleh Ying Xiao-Xiao. Jangan biarkan semua usahanya sia-sia. Jika tidak, saudara senior Wang yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Ying Xiao-Xiao berkata dengan lembut. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya sambil mengepalkan tangan seperti giok. Setelah perjuangan singkat, dia akhirnya membenamkan kepalanya ke bahu Ying Xiao-Xiao. Saat ini, dia tidak lagi berani melihat Lindung saat ini. Dia samar-samar tahu tentang hal-hal yang telah dialami Wang Yan selama beberapa tahun terakhir. Dan insiden-insiden itu membentuknya untuk menjadi seseorang yang bisa membuat hati orang lain berdebar-debar karena kedengkian dan kejahatannya. Namun. Kekejaman seperti itu sekarang benar-benar ditekan oleh Lindong. Dengan itu, orang hanya bisa membayangkan bahwa hal-hal yang dialami Lindong. Kemungkinan bahwa mereka pasti lebih memilukan jiwa daripada Wang Yan. Pada saat itu, seseorang tanpa dukungan seperti dia harus menghadapi musuh sendirian. Musuh yang seperti serigala dan harimau yang datang dari segala arah. Pada akhirnya, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan berdarah saat dia keluar dari jalan berdarah itu. Ketika dia memikirkan adegan seperti itu, perasaan masang muncul di hidung Ying Huan-Huan. Siapa yang bisa mengetahui beban dari beban yang dibawa oleh pemuda yang biasanya tersenyum dan ceria itu? Ying xiao Xiao dengan lembut membelai rambut mewah Ying Huan-Huan. Sebelum dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, dia benar-benar orang yang gegabu. Jatuh. Di bawah tatapan tak berkedip yang tak terhitung banyaknya dari segala arah, Lindong yang bergetar dan terayun mengambil pohon hitam yang terlepas dari tabrakan sebelumnya, menyeretnya. Dia melanjutkan untuk perlahan berjalan ke depan Wang Yan, mengangkat pohon hitam. Ia menempatkan cabang pohon seperti baja tajam terhadap Wang Yan. Saat ini, pemuda kurus dan ramping mengenakan senyum yang bersinar, namun cukup kuat di wajahnya saat dia berkata, "Kakak senior Wang Yan." Kamu telah hilang. Bersandar di batu, Wang Yan menatap lurus ke pemuda di depannya. Meskipun pemuda itu tersenyum, ada rasa dingin yang menusuk tulang di dalam matanya. Yang sebelum dia menyebabkan bahkan hati ganas Wang Yan merasa dingin. Wang Yan menatap lindung cukup lama, sebelum sorot matanya mulai redup. Berbaring di batu, dia terengah-engah sebelum berkata, dedau sek akhirnya berhasil menghasilkan orang yang luar biasa. Lindung terus tersenyum, namun, pohon hitam di depan Wang Yan tidak ditarik. Aku kehilangan, saat ia menyekan noda darah dari sudut mulutnya. Wang Yan perlahan menutup matanya, sebelum kata-kata yang memungkinkan semua orang untuk bersantai, akhirnya terdengar bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah